Swissindo sebagai pemerintahan yang nantinya akan muncul sebagai global sistem dan global government jadi saya mohon tanggapan bagaimana kesiapan negara-negara dunia dan pimpinan-pimpinan dunia untuk merespon program yang akan dicanangkan sebagai global government ya. untuk dengan adanya dan munculnya sebuah penciptaan sistem kembali dunia baru yang saya sebut itu Singleton atau sistem Kingdom Civil Society meliputi juga global development itu artinya juga terkait dengan seluruh investment of nation dan IPO investment jelas bahwa negara-negara di luar itu pun pasti siap untuk melaksanakan itu kenapa seperti itu? karena ini memikirkan seluruh persoalan-persoalan negara-negara mereka dan menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan negara mereka sendiri maupun persoalan global sebab ini persoalan ini global jadi sebuah skandal besar yang dulu dimulai dengan klimax 65 hingga hari ini baru hari ini dengan munculnya konsorsium Internationality dengan kode saya berikan kode W3C dengan Nama modern itu selaku Global Development to Swiss Indo Trust International Orbit, Swiss -Indo Indonesia meliputi induk 25 negara. Artinya itu International Parent Organization the founding Fathers Regional International Institution. Itu historical legal background yang sadar tidak sadar, dimengerti atau tidak dimengerti, jelas mereka telah menggunakan seluruh adanya aset drastis prasasti dinasti atas adanya UBS Historic Milestone dari Nasional dan Republik Indonesia. Kali ini, selama ini baru kita buka untuk menjelaskan dan dijelaskan kepada seluruh umat di dunia sebagai bentuk bertanggung jawaban responsibility of bank meliputi ownership grant, collateral, board of corporate, Direktur maupun Gubernur meliputi juga seluruh pertanggungjawaban top 300 organisasi di dunia. Kesiapan negara-negara mereka sebenarnya sudah dicanangkan sejak awal terkait dengan adanya pasar bebas. Itu sebenarnya juga sebagai satu fundamental yang akan terhadapnya ini tadi itu. Dengan mudah mereka untuk memahami dan mengerti bahwa kehadiran Chief Sindu dalam penciptaan sistem kembali ini selaku pemimpin dunia. Karena ini mandataris negara, Induk 25 negara mandataris dunia. Bersama Power Atony of Atony Only, Signatory Guarante Medallion. Jadi ini adalah sebagai mandat atas pendiri negara terkait dengan tim Tepas Macan. Putih, burung merah, burung putih, maupun naga putih. Jadi, saya kira dengan pasti mereka siap menerima karena apa? Mereka memerlukan apa yang disebut dengan exhibit A (Gold sertifikat UBS). Mereka memerlukan exhibit B (Obligation sertifikat UBS), yang hari ini dikeluarkan kembali melalui billion bank Ratu Mas Kencana Room sebagai implementasi hukum. KHK, Veselio Leuceso Orphelis Otorita Tunggal atas Kesatuan Induk Tiga Bank Dunia, yaitu UBS, World Bank, dan BI. Kalau pemerintah Republik Indonesia tidak siap, saya paham, karena ini terkait secara historical legal background pemerintah itu sendiri yang jelas mereka selama ini merasa menutupi dengan adanya sejarah kelampang ini, yang sebenarnya tidak perlu saya sebut, tapi hari ini pun saya sebut, terkait dengan manajemen isu yang disebut Super Semar itu sendiri. Sebab, legalitas pemerintah Republik Indonesia itu adalah berdasarkan selama ini, manajemen isu surat perintah 11 Maret dan hingga hari ini itu nol besar. Artinya, seluruh aktivitas pemerintah Republik Indonesia sejak 65 hari ini adalah ilegal. Makanya, kenapa? Ketika seluruh aset rasti prasasti dinasti di dalam induknya bernama I.R. Soekarno, atas penggantian pemerintah R.I. pertama Soekarno kepada Soeharto itu tidak disertai dan tidak diberikan mandat untuk terselesaikannya dan menyelesaikannya seluruh aset-aset yang bernama IR Soekarno khususnya di Union Bank of Switzerland itu menyangkut seluruh perjanjian baik Benina Agreement tahun 57 itu juga dengan dikeluarkannya dekat Induk 97 juga sejumlah 97 set yang juga digunakan oleh negara-negara meliputi 45 bank sentral maupun oleh perseorangan dan hingga hari ini juga semua yang berlaku dan berjalan di security aging juga berdasarkan obligasi-obligasi obligasi itu yang sesungguhnya semuanya itu di dalam kontrak maksimal 30 tahun telah habis seluruh masa edarnya jadi hari ini saya sebutkan bahwa seluruh aktivitas ekonomi secara dasar hukum historical background itu semuanya adalah international fund of crime. Tapi itu bisa dipahami bahwa kami pun juga baru hadir hari ini untuk menjelaskan ini semua, juga sebagai bentuk pertongiaban atas Presiden RI pertama, IR Soekarno, sebagai responsibility of nation and people Republik Indonesia meliputi Induk 25 negara maupun UN members, dan juga responsibility of bank Selaku representatif Internasional Banking System Dari Mr. Huck Selaku Presiden Direktur IPS. Jadi di dalam oh, penyelesaian ini Semuanya menjadi single transaction Dan mengingat adanya Declaration of Transaction Nomor A5-303-333-742 Internasional Transaction buat Bank Institution Mungkin itu yang bisa saya jelaskan Terkait dengan tadi itu Ketidaksiapan Justru yang tidak siap adalah Pemerintah Republik Indonesia itu sendiri Ketika kami hadir Untuk menyampaikan Dan membawakan Sesuai dengan format BA1 Official 1 Exhibit A Untuk melaksanakan sila kelima Melalui Human Obligation yang diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia senilai 6 juta dolar dengan otomatis lay per bulan 600 dolar dan juga kepada warga negara-negara anggota PBB khususnya dan melalui treaty event itulah serah terima diberikan termasuk jaminan cetak standar sahabat mata uang dunia kepada negara-negara yang berindu kepada satu mata uang tunggal s jadi ini adalah sistem kembali dibuka Jadi kepada Terminal Protection Dengan kode Mr. Billion Dragon Saya juga sampaikan bahwa ini adalah amanat Yang harus diterima Dan dilaksanakan Tanpa terkecuali. Human Obligation ini sebagai jaminan utama Bahwa setiap warga negara berkat mendapatkan Kemerdekaannya dan merdeka sebagai jaminan biaya hidup di dunia jadi siapapun yang mencoba menghalangi langsung atau tidak langsung artinya itulah pengkhianat negara sesungguhnya NKRI 1781945 didirikan sebagai simbol berakhirnya perang dunia kedua bukan hanya dari Sabang sampai Merauke, tapi dari barat sampai ke timur. Untuk menghadapi beberapa sistem, di mana tentunya ada perubahan-perubahan secara signifikan dan global. Ini bagaimana kira-kira Susindo memikirkan untuk hal-hal yang akan terjadi baik secara politis ataupun secara ekonomi, apakah sudah mempertimbangkan ke arah sana? Sudah, semuanya itu satu paket green design. Ini bukan misi manusia saja, tapi ini misi atas Tuhan yang kalian sebutkan tentang Tuhanmu sendiri-sendiri. Ini multidimensi, ini kekuatan tiga alam, ini adalah revolusi tiga alam melalui makhluk ciptaannya. Sistem ini akan melibatkan sesungguhnya mudah untuk dilaksanakan. Karena selama ini, bahwa perjalanan ini ditutupi melalui sejarah yang dibelokkan melalui corporate korporat yang digantikan atau perubahan-perubahan nama melalui sistem hukum yang mereka bentuk untuk melindungi diri sendiri melalui teknologi maka manual sistem ini menjadi penting ketika sebuah resim ketika sebuah perjalanan negara dimanapun juga itu harus tetap aman yang hingga pada saatnya harus muncul kembali apa yang disebut dengan kebenaran itu sendiri regulasi sebagai efek atas adanya sistem ekonomi di dunia baik fiskal dan moneter juga akan dimulai dari perubahan dari bis itu sendiri terkait juga dengan seluruh nilai apa yang disebut dengan bunga bank Pengapalan ke depan itu maksimal hingga sampai ke tangan konsumen itu 2,5 persen. Itu sebuah perubahan yang sangat-sangat berpengaruh baik kepada konsumen, kepada sistem ekonomi itu sendiri. Juga terkait dengan sistem politik di sini harus dipahami. yang diemban oleh sebuah pemerintahan yang berdasarkan platform pemilu melalui partai apa yang dibawa oleh partai dan saat ini Susindo hadir apa yang dibawa oleh Susindo disitu bisa dipikir dengan akal sehat bahwa Susindo adalah lembaga pendiri negara yang artinya membawa seluruh aset trasti prasasti dinasti yang menjadikan perjanjian dunia baru ini harus berjalan trasti prasasti dinasti ini bukan lagi bernama Mataram, Pajajaran, Majapahit dan lain-lainnya tapi selaku kerajaan langit dan bumi atau dengan nama lainnya Cakrat Pramudita, Angkarta Paramita dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta dan dalam internasional bernama Neola United Kingdom of Good Scale meliputi the big five kontinen uh, ini saya, saya melihat bahwa pemerintah sendiri ternyata menjadi kendala. barangkali dari visi mereka sendiri apa yang sebenarnya mereka uh, perhatikan atau yang mereka khawatirkan sementara ini adalah program yang amat besar dan ini justru menjadi solusi bagi seluruh dunia yeah. saya sangat berharap ketika pemerintah khawatir Seseorang itu khawatir ketika melakukan sebuah kesalahan dan takut itu tidak dimaafkan. Atau seseorang itu memulai nilai gengsi yang terlalu tinggi. Atau seseorang itu tidak mau dibuka atau terbuka seluruh kebobrokannya. Itu wajar dan itu manusiawi.